halo guys welcome back to bongkar 2M di video ini gua akan memainkan modal sedekah ya guys ya ehm, modal 2M walaupun kena bug tapi tetap berjuang ya guys ya sini kita mulai aja ya guys ya ehm, untuk videonya ini gua hasil record gua tadi ya guys ya ini akun ke-8 ya guys ya ehm, sini langsung gua naikin bet ya guys ya main barbar -bar aja ya co. soalnya gua main slow juga parah cok nggak pernah di up bahkan dari 100 em 100 em pun susah cok kalau kita main santai cari skater sekarang ini metanya meta ini ya kisah meta meta pola berulang-ulang ya ya jadi kalau ketemu meta pola berulang-ulang seperti ini kita gaskan aja barbar cok di sini langsung maspet mati tanam gas 100 spin lihat aja cok perkembangan chipnya kalau kena pola tuh bagus anjir ini kalian yang susah susah up mendingan pakai cara seperti ini Insya Allah cok rungkat juga anjir sama kayak gua <laughs> gua udah udah udah berapa percobaan ya gua main kayak gini ya tadi baru ini baru akun ke-8 langsung naik cok chipnya tapi gue saranin aja ya guys ya tapi terserah mau didengar atau enggak lu kalau udah kena pola kayak gini kalau udah naik gede mendingan lu cari alternatif lain lah main di slot lain yang mau ngasih big win, ngasih mega win, ngasih super win, ngasih scatter. Kalau kalau di si apa namanya si Leon udah ngasih pola kayak gini, lu ratusan spin bahkan ribuan spin pun nggak akan dikasih scatter, Cok. Itu aja yang gua gua alamin, Cok. Gua sharing-sharing. Tapi kalau dari kalian ada yang dapat pola kayak gini tapi dapat scatter, kasih tahu ya, guys ya. Tulis di kolom komentar kalau gue sih kalau udah dapat pola kayak gini uh, apa 100-100 spin seri, bahkan ri, 1000 spin pun nggak nggak akan dapat, cok skaternya cok. jadi buat kalian kalau udah dapet chip segini mendingan keluar aja cok. cari alternatif lain uh, main di game mana kek main di bandar QQ kek cari QQ atau di crazy 777 ya guys ya triple 7 lah uh, itu disitu masih mau ngasih super win ya guys ya disitu nggak kena bug ya guys ya kalau game lainnya gue udah coba kena bug cok kalau yang berulang kalau di crazy77 masih masih normal sih cok menurut gue masih ada super oke lanjut ke permainan gue langsung max bet, tetap ya guys ya e, kita nggak turun bet lagi ya guys ya kalau udah max bad. gua gue itu penasaran makanya ini buat apa namanya gue penasaran aja pokoknya ini gua lanjut terus cok sampai tumbang atau jadi cuman gameplaynya sorry ya guys kalau agak ngebosinin soalnya yang keluar pola-pola terus cok naikin lagi kan tadi udah turun tuh hampir ke berapa hampir ke 200 masih 300 ya guys ya dan naik lagi 600 pokoknya ini chip kita tuh lu li liatin deh chip gua itu naik turun cok seperti ingus no. pokoknya buat kalian yang udah mm, susah up ratusan akun mendingan lu barbarin aja cok langsungin habis habis na naik chipnya langsung Max bed Max bed gitu-gitu aja cok. seandainya chipnya udah gede lu bawa lari aja cok ke game yang lain soalnya lu kalau dia lanjutin ini juga ini nih seperti gua nih gue dijadiin tumbal aja nih buat kalian semua nih gua pembuktian ya guys ya ini gua lanjutin terus uh, sampai habis ya chipnya guys, ya kalau nggak sampai naik nggak tahu nih kita lihat aja nih pembuktian kalau dilanjutin Bagaimana kumahan ya kita bereksperimen aja cowo nggak usah ganti slot lain ini juga gua gua coba ya guys ya gua coba nanti ganti room cok ganti room tapi tetap ya main di papa sama aja kalau udah kena pola tuh mau digimanain pun juga lu mau jungkir balik salto juga agak tetep cowo. Leon nggak akan kasihan sama, sama lu dia bakal ngasih pola yang sama, Cok. Alternatif lain kalau menurut gua ya, Guys ya. Lu pindah ke bandar QQ kalau enggak kredit 77. Gua juga lagi eksperimen sih sisa akun gua nanti gua mau coba kayak gitu ya, Guys ya. Mudah-mudahan setelah ini upload gua bisa upload lagi, Cok, video terbaru gua. Terus di sini gua edit di komputer ya, Guys ya, cuman gambarnya jadi rada jelek, jadi jadi burik Cok pertengahan pertengahan gameplaynya tapi ntar normal lagi ya guys ya mohon dimaklum ya guys ya peralatan baru seadanya cok pokoknya dinikmatin aja cok gameplay gue cok kalau nggak salah di sini gue keluar room deh nah kan gue keluar room nah gue masuk lagi cok gue langsung spin 100 itu tadi kepencet ya guys ya bukannya sekali pencet buat apa buat apa buat tes puteran bukan yang saya itu kepencet ini gua 100 puteran pun chip segini awet cow harusnya kan chip segini kan boros ya kalau di mas, mas ini gua kalau udah ketemu pola kayak beginilah aduh sorry ya guys ya ini makin kesini gambarnya makin burik guys Udah kayak wajahnya gue aja, anjir, ini burik Lihat tuh, sorry, guys. Ya, kalau kalian pusing, ya guys, ya. Kalau nggak mau pusing, rada skip ke depan. Nggak apa-apa, cok, di depannya uh, udah mulai normal, kok. Gambarnya gua nggak bisa apa-apain lagi, cok. Kalau udah kayak gini, cok, pusing nggak, lo? Tapi chip naik, guys. Naik, guys, ke 900m, ya guys, ya. Nah ini gua tetap dapat pola yang besar itu pusing juga gua lihatnya sorry ya guys ya Aduh hampuran nih kalau gua skip gua skip ntar gimana ya menurut-menurut lu gimana kalau gua skip ntar bilangnya Wah bohong ini itu ini itu gue ini ya, pembuktian realnya aja coy ini entah ini gua edit kenapa jadi kayak gini Men mana mentahnya udah gua hapus jadi gua nggak bisa edit ulang ya, guys ya? atin chipnya aja, cok. Lihat. Itu tuh seperti ingus ya, guys Naik, turun, naik, turun. Dia tuh enggak mau naik terus, cok. Goniannya kan nyari 1b500 doang kayak begini. Susah, cok. Ternyata mentoknya di 900 m doang. ini buat kalian gua ingetin sekali lagi ya guys ya kalau sudah naik begini mendingan lu kabur aja Cok cari gameplay yang lain pindah slot-pindah slot nggak pindah slot. usah maksain di papa ya guys ya kalau udah kayak begini chipnya hanya naik turun Cok dia nggak mau ngasih seketet bigwin-bigwin big pun susah Cok kalau sudah kena pola Nah udah nggak pusing ya guys ya uh, Gambarnya keluar ya guys tadi Berapa menit ya guys ya Jangan dihujat ya guys ya gue ya Ma aku jawab isinya kentang aja hmm. deh Dan ini gue pakai yang edit-edit juga ngedit sendiri coy Kurang gaptek coy Oke kembali ke permainan ya guys ya Eh uh, Kembali ke permainan ya guys ya uh, Chip 487 ya. gua coba keluar lagi Cok ini gua coba 100 spin lagi guys ya siapa tahu kalau keluar warung itu ntar putarannya beda ternyata sama aja Cok seperti yang gua bilang tadi Cok lu mau jungkir balik gimana pun tetep Cok Leon gak akan mau ngasih X Cok kalau sudah kena pola tuh dia kejam lanjut Leon nah chipnya naik lagi ya guys ya ke 700m bahkan ke 800m ya guys ya nah naik lagi cowok chipnya ke 900 tuh bahkan saat nyentuh 1b cowok tadi yang itu satu becok cok. Cuman begitulah Leon. Gua kira mau naik ya, guys ya. Jadi gua santui aja nih. Taunya disdot lagi. Naik, tai Leon, Leon. Akhirnya di sini gua keluar room, masuk lagi. Gua salah, cok. Di sini gua malah lanjut kalau nggak salah. Berarti kalau nggak salah bener ya? Oke, okay, betul ya, guys ya. Di sini gua lanjut 100 lagi. Kalau kalian dapat pola-pola kayak gini kalau udah naik mendingan stop keluar room masuk room lagi tapi kalau enggak kalau kalau ini kalau menurut gua sih lu cari alternatif lain cok main bandar QQ kek, atau main kreji 77 kek kreji 77 masih mau ngasih ya guys ya super dia nggak kena pola kok ini sekedar info aja coba bagi-bagi pengalaman cok kalau gua salah sorry ya guys ya gua bagiin sesuai fakta yang gua dapat aja ya co ini setelah video ini gua upload gua bakal coba kayak gitu sih guys modal 200 200 M kalau enggak 100 M gua pindah ke kreji ya guys ya kita ubah cara permainan kita ya guys ya kalau permainan kita begitu-begitu aja mungkin sama si Leon kamplit ini udah ketabak udah kada ketabak astagfirullah udah ketebak ya guys ya di sini gua 10spin dulu ya guys ya cari dua tirai niatnya dan gua langsung 500 M ya guys ya. Tanpa berlama-lama. Lu hitung aja coy, berarti gua udah spin ke berapa ini kalau dihitung hitung Lu mau di satu room yang sama 1000 spin pun nggak akan keluar coy sekitarnya. Kalau kayak gini terus mendingan skater dihilangin aja lah Leon tuh ngeganggu doang, cok. Dia nggak akan mau ngasih, aneh Leon. Betul ya guys, betul ya guys. Tolong ya guys ya di kolom komentar kasih tahu gua lah cok. Gimana caranya cok? Biar nggak kena kayak gini. gua dapetin skater tuh sulit cok sekarang cok. kembali ke permainan lihat cok chipnya seimbang cok Tadi kan gua masuk room tuh 400 eman ya, ya tapi gua saran ya guys ya, jangan coba-coba 500m eh 500m sorry sorry jangan sampai 500 spin ya guys ya putarannya hancur cok kalau 500 spin jadi lu nggak kontrol anjrit Nah, dua tirai -tira lagi tuh turun Pola lagi ya guys ya Pokoknya buat kalian Gak usah co nggak usah beli-beli chip cok Langsung aja cok Bikin akun sebanyak-banyaknya Mainkan modal sedekah Terus mainnya Ingat ya guys ya Mainnya sekarang gak bisa santuy ya guys ya Mainnya harus barbar ya guys ya Main santuy Anda ditewaskan cok Main santuy nyari super win, nyari super win, nyari big win, nyari scatter, nggak muncul-muncul, cok yang muncul tuh pola berurang cok. Sekarang metanya meta begini, cok meta pola berurang Kalau meta kali gini, gue saranin ya guys ya, bagi yang mau ngikutin aja, cok. Langsung aja cok, max bet, max betin, cok. Seandainya lu ada 9M, langsung max bet, cok, mati tanam kan ambil lagi sodakohnya cok kita kasih paham Leon ya guys ya bahwa kita ini pejuang sedekah itu barbar-barbar cowok orangnya cok jangan mau kalah sama sistemnya Leon ya guys ya oke kembali ke permainan chipnya dikuras lagi ya, guys, ya? tadi sudah nyampe 700 kalau nggak salah nah sini udah mulai habis ya guys ya sepertinya sudah nggak kuat ya guys ya polanya keluar terus nah nah crot. Gua, gua udah lama nggak bilang crot-crot. sorry ya guys ya gua karena terlalu fokus apa ya guys ya membingungkan juga ini silahkan nih akhirnya ditewaskan juga kan jadi kesimpulannya kalau menurut gue gini aja guys ya kalau udah di up ratusan m Mendingan lu pindah ya guys ya e, Cari alternatif lain e, Misalkan main di bandar QQ Kalau enggak main di slot lain lah Di, di crazy 77 Ataupun dimana itu Yang lu suka aja cok Ini gue coba lagi ya guys ya Nah Udah sedekan lagi Gue tetep cok Gue barbarin cok Walaupun hasilnya tentukan oke okay, cukup sekian ya guys ya chipnya sudah habis oh iya bentar ini gue tunjukin tanggalnya ya guys ya tanggal dan jamnya ya guys ya nah jam 11.46 ya guys ya bentar bentar tanggalnya kelihatan di mana, co nah 1, 1 Agustus ya guys ya Senin 1 Agustus ya guys ya oke okay, guys buat semuanya terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye